Aku nggak bawa tongsis ya. Dekat, pasar ikan, bukan pasar ikan sih, pasar sayur. Tapi sebelahnya itu ada toko yang jual ikan dan sebelahnya lagi tuh dekat Carrefour. Ada apa aja? Ada. <laughs> Semua ada. Halo. Nanti temen aku belum tahu. Guys, jadi sekarang lagi ada di toko Indosial, pak ramai banget ini hari Sabtu. 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. ya, Jadi makan-makan aja. Makan-makan aja. Makan, <tuk> makan aja. Maka ada. Sama ya, mas. Syukuran ibu, syukuran toko soalnya ini yang punya tokonya gak mau dipublikasikan guys <laughs> <laughs> assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen halo guys jadi ini hari ini tepat hari 1 tanggal 18 September ada syukuran di toko Indo java tepatnya di samping carefour toko ya, ya di pasar tongkwace sampingnya juga ada yang jualan pokonya di sini. Kalau yang baru pertama kali emang rada susah tapi sebenarnya itu udah strategis banget ya karena di sini juga rame, terdapat banyak yang jualan. Nah, seperti video-video saya sebelumnya kenapa disebut toko Indonesia? Karena di sini menjual berbagai macam produk dari Indonesia. Berbagai macam di sini semuanya ada ya, guys. Jadi kalau misalkan ada yang belum ada di sini kalian bisa bisa request nanti bakal nyusain cari barangnya sampai dapat ya. Hai nah, guys, jadi kebetulan hari ini di Toko Indo java sedang ada yang syukuran atas launchingnya atas pembukaannya Toko Indo baru. Di sini lengkap banget dengan acaranya seperti apa yaitu makan bakso gratis. Ini cecinya honey cantik gratis, banget hari gratis, ini gratis asik, gratis asik dong kemarin aku juga beli saking tangannya. <laughs> nanti aku bungkusin aja sama itu mbak Ovi yeah. nah, harus manis ya banyak yang tahu tempatnya apalagi udah dipasang bannernya itu guys kalau sebenarnya tempatnya strategis karena kebetulan di sini kan diapit dari beberapa pasar daging, sayur kayak gitu. Kalau yang belum paham emang pasti dari kejauhan nggak tahu sih. Jadi sekarang udah ada bannernya. tadi pagi udah banyak yang datang ke sini guys. kalau aku kesianan karena nungguin bos aku berangkat kerja dulu, baru aku bisa keluar. ya teman-teman, kita cukup doakan semoga tokonya laris manis, banyak pengunjungnya. karena apapun yang kita jual, ya, walaupun sama, rezekunya itu berbeda Insya Allah di sini semuanya ada. Jadi kalian gak usah bingung Nah guys kalian bisa catet Nih ada nomor handphonenya Sambil ini mengisi waktu luang aja Fitri hal -hal. Ya biasa ama citri Pasti dalam, dalam mbaknya Elen. dari mana, mbak? assalamualaikum dari Lampung. Lampung. Ini emang pertama kali datang ke toko Indo Java, atau emang sebelumnya udah pernah datang? Udah pernah datang. Lampung. Udah, Lampung. datang. Lampung. udah pernah datang? Apa yang Pakai disukai di sini? Masakannya pokoknya komplit banget, apalagi baksonya ya. ya Pokoknya ada nasi Padang. Pokoknya apa yang kita kepengen itu ada di sini Oh, berarti emang tiap hari mbaknya tuh mampir ke ini ya lewat ya, pasar ya, kadang kalau kepengen beli nasi emang hmm. oh uh, mantap guys emang di sini lengkap banget ya mau nasi mau bakso mau produk Indonesia semuanya ada jadi kalian gak usah khawatir langsung datang ke sini pokoknya deket banget rame loh kalau pagi sampai sore ya tepatnya sampai siang ya kalau pasar sayurnya tapi di sini termasuknya jalan jalan karena di depannya itu pasar, langsung pasang sa pasar sayur, dan malamnya itu jadi pasar. <laughs> buat stok ya. Yeah. Oh ya boleh <laughs> boleh tahu baru pertama kali datang atau emang sebelumnya udah pernah datang. Baru datang. Baru datang. Kok bisa tahu apa ada yang ngasih tahu atau emang selalu update nih <laughs> Akhirnya ketahuan deh aku yang ngasih tahu. <laughs> ya dong kita kasih tahu sesuatu informasi yang bermanfaat. Ya, ya udah meramaikan, nggak tahu tokonya siapa. Ya. <laughs> apa doanya nih buat toko Indo Java? Semoga makin lancar, oh. dan banyak pembelinya. Amin amin. Terima kasih. buat mbaknya, pesen-pesennya buat toko indo yang udah bagi-bagi bakso gratis, gimana pesennya amin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lagi. ya ya, Ya hai, hai, mak. Ya makasih ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di toko Indo. Pas kebetulan yeah. banget hari ini lagi ada syukuran yeah. Mbak, tau so gratis. Yeah. <laughs> Mau lancar ya, Amin amin amin Jelancar. Emang pertama kali datang apa ada yang ngasih tahu? Ya, oh, aku sudah tahu, sudah tahu. tahu. Sudah oh, tahu. tahu. Nah, Jadi ceritanya udah udah pernah ke sini loh, yeah. guys. Berarti di sini emang keren banget. Pelayanannya <laughs> itu pokoknya <laughs> top ngar kotop. <laughs> ya, <laughs> <woh. laughs> Wah oh, ada lagi Cc, halo, lagi nunggu apa nih Ce? Jantung, gratis, Bak, gratis, nah guys, jadi hari ini tuh bener-bener toko Indo Java keren banget yang ada ini syukuran, alhamdulillah, kita doain ya, semoga laris manis Cc ya, terima nah. <laughs> kasih ya, Amin. Baru tahu sekarang. Oh Cece nya juga baru tahu, ada yang ngasih tahu atau gimana? Minggu sekali sih kesini sekarang oh, ini. Oh seminggu sekali. Kebetulan ya, jadi pas lewat jadi bisa mampir. Terima kasih, cek. gratis mampir Mbak. <tip> <tip> Manggo-manggo. Manggo yang mau bakso gratis. Bakso yang mau gratisnya. Asik, mantap. Terus bawa screenshot subscribe. <American> Saya <STM1> lagi mampir ke toko Indonesia. Emang biasa tiap hari atau gimana, pensa. cek? Aku nggak tiap hari sih, jarang gitu, pulang. Iya, iya. Makasih guys. Jadi di sini juga bisa kirim uang, beli kardus, isi pulsa semuanya ada. ada. <imu> Bali, Palu nggak ada, <smese> cuma. Laki-laki <Sepali> nggak punya. <laughs> Siapa yang Aku enggak bisa permisi. Aku mau pakai rebus ini ya. ini. Oh Harus manis Hah? Itu -uto. monggo, monggo, cocokin, cocokin nah, nah, ya. nah, aku yang itu coba kalau malam nggak buka ya? Oh. Eh, sampai maaf jam 6, gak jam aso gratisnya Mbak. Ya. Alhamdulillah doanya buat toko Indo gimana nih? Mudah-mudahan selalu sukses dan nanggun amin dan banyak langganannya. Ya. Manis tadi <laughs> kimpul. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih ya Mbak udah datang ya. Nanti mampir lagi ya. <laughs> <laughs> Jalannya mumpet eh, Makasih. <laughs> monggo monggo monggo kami banget pas hari Sabtu Terima kasih, saya mewakili dari toko Indo Java. Mengucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Dalam acara syukuran pembukaan toko Indo Java yang ada di sekitaran Pasar Tonghua, ya, Pasar Lingqiang. Jadi di sini tempatnya itu cukup ramai. Karena bang ini pas banget dengan pasar sayur, sebenarnya di depan juga lebih ramai. Jadi nggak perlu susah ya nyarinya tepatnya di samping ada Carrefour, Coiya dan di sebelah sini ada yang jualan ikan. Kalau kita lurus lurus ke sana itu ada toko Indo yang lama. Jadi insya Allah mudah dicari. Nah, ada yang datang nih pelanggan setia. Pelanggan setia monggo. Pelanggan setia udah datang mau antri bakso gratis syukuran ya, cara syukuran aku udah dapet nih ya nanti tinggal aku udah dapet <laughs> tinggal bawa pulang aja seme banget tuh belum ya belum tadi habis lemp sekarang malam ngantuk suka ngantuk semuanya makasih ya udah pada datang banyak banget request itu <laughs> santan kecil tapi sedeng kok ini juga yang nah, ayo, yang sedeng ya. kotak itu sedeng guys di sini lengkap banget ya banyak cemilan-cemilan khas indonesia ada keripik, kerupuk, ada rempeyek, keren semuanya ada. halo halo mbaknya, ketemu juga bagi apa lagi? <laughs> kita eh, belum, belum Oke hey. kan baru nongol, masih kebagian baksonya ya ayo dibungkus ya, makasih udah pada dateng Aku juga kakeknya, aku tinggalin sendiri ya Oh, masa? <laughs> ya kan aku cuma bernua Iya, aku mana? Jawa tua orang Itu si siapa? Si Rini Eh siapa? Satunya Mbak Rini nya gak kesini? Enggak, dia pulang Pulang ke mana? Pulang ke sini, ke rumahnya Oh Yang ini loh, yang ini Halo Halo oh. Nopi Masuk ya, jangan lupa subscribe <laughs> ya aku mau udah yes aku lumayan udah lama berada di sini terima kasih banyak aku mewakili dari toko Indo Java saya mengucapkan banyak terima kasih yang udah pada dateng mengikuti acara syukuran ya walaupun Secara sederhana terima kasih pokoknya hari ini rame banget happy weekend buat semuanya tetap semangat Tetap semangat buat kalian yang sedang bekerja, yang gak bisa libur, jangan mengeluh. Pokoknya kita semuanya tujuannya sama. Tujuannya tujuannya sama tujuannya tujuannya tujuannya tujuannya tujuan kita sama yaitu semoga bisa pulang membawa kesuksesan ya guys jangan lupa bersyukur tujuannya tujuannya bisa berbagi untuk tujuannya thank you tujuannya tujuannya tujuannya banyak buat toko indo java yang udah mengadakan syukuran aku dapet bakso guys juga makasih ya cece Hani semoga sehat terus berkah lancar toko indonya laris manis banyak pelanggan makasih juga makasih juga buat pokoknya. thank you semoga laris manis ya lancar terus aku ucapin makasih banyak ya mau pamit oke okay, thank you guys makasih banyak Baunya doain semoga lancar terus pokok indonya makin laris manis berkah banyak yang banyak thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi